Bertahun-tahun yang lalu, menikmati Opera Malam yang dipersembahkan oleh Kaisy adalah bentuk hiburan paling populer bagi orang-orang di Kastil, Kaperling. Teater acara tersebut selalu penuh setiap kali aktor opera paling terkenal ini tampil. Semua orang tertarik dengan kecantikan dan bakatnya yang tak terlokiskan itu. Namun, tepuk tangan, cinta, dan surakan dari manusia tidak membuat Kaisy merasa bahagia. Dia adalah salah satu dari Blood Demon dan sulit baginya untuk membuka pikirannya kepada manusia. Sepanjang yang saya sedia ingat, Rasnya telah tinggal di tempat di mana manusia hidup. Penganiayaan dari Lord Lava terhadap para Blood Demon akan menyebabkan masa depannya kelam bagi mereka. Karena itu, beberapa Demon memutuskan untuk meninggalkan Dispar Place, dan datang untuk tinggal di antara manusia. Mereka ingin sekali mencari pengampunan dari King of Light, jadi secara normal dan berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Tapi kenyataannya adalah bahwa mereka tidak hanya menderita karena kebencian oleh masyarakat manusia, tapi mereka juga diburu oleh Ebis. Ketika Resilion tumbuh dewasa, dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara jenisnya, untuk menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Kesilion tinggal di dalam kastil Aberlin sebagai aktor opera dan berusaha menutupi seluruh kemampuan dan karakteristiknya yang berhubungan dengan blood. Demon. Dia cantik dan elegan di atas panggung, dikelilingi oleh ribuan orang. Tetapi pada malam hari, Kesilion menghabiskan malamnya sendirian, malam demi malam. Hari-hari yang sepi berlanjut hingga Kesilion menciptakan suatu pertunjukan yang tak terlupakan. Ketika dia pergi ke tengah panggung untuk mengambil busurnya, dia melihat Carmilla, dan wanita cantik ini juga menatapnya. Pada saat tersebut, dua jiwa yang kesepian itu langsung jatuh cinta. Meskipun Cassie selalu memperingatkan dirinya sendiri agar tidak berhubungan dengan manusia, dia tidak dapat menahan rasa cintanya kepada Carmilla. Maka, dia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Di setiap pertunjukan, Elsie akan menyanyikan lagu untuk Carmilla. Dan mereka tidak pernah berhenti saling berpandangan ketika berbicara mengenai hidupnya sendiri. Cassilion memilih untuk merahasiakannya, bahkan ketika Carmilla meragukan gaya hidupnya, dia masih tidak mengatakan apapun mengenai hal tersebut. Seiring dengan tumbuhnya api, cinta menjadi semakin kuat. Mereka lebih sering bertemu secara diam-diam. Ayah Carmilla, Earl Onsar, mengetahui segalanya tentang apa yang mereka lakukan. Di matanya, Rol hanya menganggap Cassilion sebagai aktor opera rendahan. Dia merasa Carmilla harus menikah dengan pria yang memiliki kekuasaan. Ketika cinta pasangan ini tumbuh lebih dalam, Yolosek dengan keras memutuskan hubungan antara keduanya. Carmilla dipenjara, lalu menyegel rumah opera tersebut dan mengasingkan Kecilion. Segera setelahnya, itu terdapat desas-desus bahwa loangsek akan menikahkan anak perempuan satu-satunya itu dengan Baron Tawil yang baru. Ketika mendengarnya, Casey sangat ingin untuk melawan para penjaga dan membawa Carmilla pergi, namun... Dia mengetahui bahwa dia tidak dapat memberikan kebahagiaan terhadapnya karena dia akan menjadi seorang buronan dalam pelarian. Setelah memikirkannya dengan matang, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyerah. Malam akan segera berakhir, dan saat fajar tiba, Carmilla akan menikah dengan Baron Tawil. Sebelum fajar menyingsing, Casillian meletakkan sekuntum bunga mawar merah dan sekuncup surat dengan namanya di jendela Carmilla dan pergi, tapi... Apa yang tidak diketahui oleh Chesilion adalah bahwa bagi Carmilla, gaya hidupnya yang suka menghasingkan diri tidak penting baginya. Dan dia tidak peduli apakah dia adalah blood demon ataukah manusia. Dia mencintai Chesilion apa adanya. Setelah mengenakan gaun pengantin putih, Carmilla memotong pergelangan tangannya dengan belati tajam dan mengorbankan nyawanya demi Chesilion karena dia mencintai Chesilion. Tidak memperjuangkan Karmila membuat Casey Leon sangat sedih, dan hidupnya seakan kembali seperti sebelumnya. Setelah dua malam yang sunyi, Casey Leon pergi menemui Carmila menatapnya dari kejauhan. Tapi Leon tiba, dia menemukan tubuh Karmila yang sudah menjadi dingin. Untuk sesaat, Cassilion tidak merasakan apa-apa selain rasa sakit dan penyesalan. Bagaimana dia bisa hidup sebagai manusia tanpa Karmila? Bulan baru terbit. Cassilion melebarkan sayapnya dan terbang menghalil kota di malam yang tinggi. Mengambil kekasih tercinta. setelah hari itu, orang-orang dari Kastil Aberlin tidak pernah melihat Cassilion atau Carmilla lagi. Hanya legenda pada malam itu yang menyebar dari mulut ke mulut seiring berjalannya waktu. Ketika malam tiba, Carmilla bersandar dilawan Cassilion di atas menara terlepas Kastil Aberlin seolah-olah waktu berhenti.